Kembali lagi dengan kami, Tim Peduli Sama Yayasan tangan Pengharapan. Di momen saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa, kita terus berbagi, membagikan makanan buka puasa kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, kita juga tidak hanya membagikan nasi siap saji, tapi kita juga mau memberkati orang-orang yang membutuhkan dengan cara memesan nasi tersebut dari mereka. Harapannya, dengan program ini, kita dapat membantu rumah makan ataupun saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan tambah juga dengan membagikan nasi tersebut kepada saudara-saudara kita di jalanan yang sedang membutuhkan. Saat ini kita sedang dalam perjalanan mau menuju lokasi-lokasi pembagian. Kan kalau hari biasa kan jual nasi kuning gaduh-gaduh, itu libur jadi diganti tajel-tajel. Buat buka puasa, gitu aja sih Ya biasa aja sih, dibilang rame banget enggak Apalagi, pas mau mendekati puasa ya Ya nggak, bukan yang gak bersyukur ya, agak sepi Kita sebagai pedagang yang gak nyerah aja lah Makanya pas buka puasa, apa? Pas ganti bulan puasa, ya, udah Tanti langsung, enggak nggak, nggak, nggak libur dulu langsung, saya. <laughs> Misalnya, ya bener-bener menu yang sama lah kita jual gitu Makanya, uh, ya rezeki rezeki ya rezeki rezeki kalau memang rezeki saya lagi alhamdulillah ya habis itu kalau memang enggak ya memang rezeki hari ini segitu kayak gitu aja sih ya mungkin uh, karena saya sebagian ada titipan dan ya kalau titipan ya saya enggak nggak ambil untung besar paling lima ratus perak dia titip dua ribu nih lontong saya jual dua setengah kayak gitu aja saling bantu aja deh gitu yang penting ada menu buat buka itu gitu saling bantu aja deh yang penting lancar gitu. Kalau hari puasa pertama tuh alhamdulillah habis kan oh, dagangan tuh habis. Kesini sininya kayak ujian lah ya namanya orang dagang. Ini hari gini nih terang siang tuh kan panas. Ntar menuju pas mau buka puasa hujan deras. Jadi orang mau cari buka hujan gimana nih gitu kan. Jadi ya sisa-sisa yang apalah sebang. Tapi ya gitu sih kalau Sisa-sisa kalau memang bisa nyukap buat makan ya kasihan anak, anak ojek gitu kan. Kadang ada yang lewat-lewat itu, pemulung-pemulung saya suka kasih aja yang baik gitu. Prinsip saya, sukanya mengatin diri sendiri gitu Suka, maksudnya, suka yang bersyukur aja lah gitu. Apalah memang udah mau. Bapak mau kita paksa-paksa juga kan memang kondisinya begitu gitu kan. Itu kayak kemarin tuh dapet order-order nuson -order tuh, Alhamdulillah benar, saya juga dagang juga, saya olah juga mas. Saya pernah kasih saya dulu transfer langsung Alhamdulillah terus masuk diri diri itu jadi kayak saya bilang ke masuk Alhamdulillah, Jadi selanjutnya semangat lah gitu mas, jadi ada hasil kerja keras kita juga, apapun capek, enggak gimana gimana gitu, gaji-gajian gitu. Di bulan yang penuh berkah ini. Marilah kita saling berbagi rejeki satu sama lain, mencari pahala dan membantu sesama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin terus mensupport program peduli sesama, dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Setulus hati, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus mensupport program ini sehingga membantu masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih untuk puluran tangan kasihnya, live better life.